back to my channel yes sekarang gue udah ada di Bekasi guys, tepatnya di Grand Galaxy, dan gue ada di pangkop Jakarta yang ada di Bekasi mau tolong, kan, soalnya tempatnya strategis dan wah banget langsung aja yuk, ikutin gue ke dalam pangkok.jakarta ya iya ini Jalanan dari Bekasi ke eh dari dari Jatinegara ke Bekasi. Waduh, Membiasa. tadi muter-muter mas, diputerin sama map. Luar biasa, nah, <laughs> ini bar kita dan ini pangkong ini juga baru buka di tanggal 24 Maret. 24. 24 Oktober. 24 Oktober. Oke. Okay. Dan untuk desain desainnya bagus mas. Ini desain kuda ini idenya Mas Eko Iya, uh, desain ini sebetulnya uh, desain kuda di Pangkop yang sebelumnya. Hmm? Itu ada ada desain kuda juga. Jadi benang merahnya kita bawa ini ke bawa benang merahnya kuda uh, kudanya ini yang kita bawa. Oh, gitu. Oke, oke. dan untuk menu yang di Pangkop dan Jakarta di sini, Mas. Eh? Ini sama gak sih sama yang di di Jambul? Yang di Jambul. jambul, jambul, jambul yang yang beda, beda. ya? ya. Jadi ya untuk menunggulannya unggulannya di sini apa mbak? Nah, ini tanya nih ini anggi tanya hey. um, Mbak Anggi. Iya. Untuk menunggulannya unggulannya di sini kita ada signaturnya untuk kopi. Hmm. Ini dia terdiri dari empat uh, minuman. Iya. Yeah. Yang ketiganya kopi, yang satunya non kopi kalau apa nyangga suka kopi. Oh gitu. Sama suka kopi mbak. Enggak suka kopi. Suka kopi. Oh suka kalau suka, suka, suka kopi kita ada nih uh, a bottle of happiness ini es kopi. Signatur sini kak. Oh gitu. Ya. Jadi kalau untuk pengunjung-pengunjung eh, yang ke sini, uh -huh. itu suka banget tuh yang kopi apa aja? Eh uh, mereka sih suka yang ini nih, bottle of happiness karena ini adalah signature dari Pang Kopi ini. Oh, kalau gitu. terus juga ada yang manual brewnya. Mana brewnya? Uh -huh, manual brew itu pakainya single origin kak, pakai kopi-kopi. Oh di sini? Oh ya. dari daerah? Ya, uh. Daerahnya dari mana bang? Ada oh, di Bali, Argentina, Sikeire dari Jawa Oke, okay, saya boleh nyobain nggak mas? Untuk okay, okay. uh, di sini kan menunya beda sama yang di, di jambol Iya coba saya untuk menu uh, yang unggul di sini nih. Ini ya, Bottle of Happiness. Oke okay, siap. Happiness. Jadi... Berapa mas? Kenapa, ya? Si Bro mau nggak? Oh nggak. Oh dia nggak mau kopi, keren ya mau kopi. aja, mbak. Oke, oke, siap. Nah, ya. di, uh, selain di lantai pertama ini, lantai pertama ini, kita kopi karena kita ngambil tagline nya adalah Coffee, Coffee, and Coffee and gallery. Coffee and gallery. Coffee and gallery. Jadi ini uh, jadi tempat buat temen-temen berkreasi uh, juga dari dari sisi. Uh, ini juga lukisan kan lukisan asli, lukisan asli. kuda-nya tuh asli. Teman-teman mm. banyak di sini komunitas-komunitas sekolah. Oh, gitu. jadi komunitas komunitas itu lebih ke anak muda ya. anak muda, ya. anak muda. Uh, lebih ke uh, komunitas untuk komunitas motor itu juga, juga karena di atas itu ada, ada uh, apa ini, workshop. Workshop. workshop untuk uh, modifikasi motor, hmm. tangki dan lain sebagainya. Hmm. Oke okay, mas, uh, kalau saya boleh mas ini berapa lantai mas 3 lantai. Tiga lantai. 3 lantai yang 2 tetap uh, workspace juga eh uh, work area juga buat boleh. customer uh, yang sampai ketiganya itu uh, apa namanya membuat mereka berkreasi lah berkreasi uh, boleh sih atas saya boleh, bisa iya, boleh iya. tapi sebentar dulu Mas ya. ini tanya banget Mas ini uh, yang udah kesini semua Mas ya pengunjung kesini ya, oh, pengunjung sini, ya. Sini. jadi harus tanda tangan tanda gitu tangan, nanti <laughs> Oke okay, guys, kita <tuk> <ini>, <gifat> Oke okay, ini dari abad uh, bet beton, beton. Ya, beton. Ini Dari Oh, ini yeah, entertain. Banyak ya Mas ya, Adanya di sini ya. Uh, ke Sama atas, atas Mas, ya, okay, boleh mas. Guys, H -h kita ke atas ke lane Oke. Oh, Otopsnya langsung. Oke. Okay, oh, sekarang Jadi sekalian dinikmatin. Iya, yeah, saya bisa beri Mas. <tuk> ini teman-teman juga yang suka di sini, Oke guys, ini ada. I love you in the bless, This place Terus ada panglima kopi, mudah dan bisa jadi panglimanya terkopian Indonesia. Yeah. Adri, Niji. Adri Niji Niji Nijj. Nijins? Oh ya, mantap. Ini ada tanda tangannya. Nijj guys. Persani lah ya. Ya. Yeah. Persani Nijj guys. Ini ada Ipa, Lassel. Yeah. Ada Club Project banyak pemain disitu ada Wendy ada Wendy juga ada Wendy ada Akademi ada Wendy ada Wendy Akademi Wendy ada ya. ada ya ada Wendy ada Wendy ada Wendy ada Wendy ada Wendy ada Wendy ada Wendy ada Wendy ada ada Wendy ini Wendy ada area ada Wendy ada Wendy ada Wendy ada Wendy lukisan setiap your day ini salah satu krunya Mas ya krunya siapa aja nih Mas kebetulan juga pada rending kita mau kita klik video klik mantep-mantep saya mau buat single single ini tim-tim dari Ina entertain ini bisa ini Mas Windu Mas Windu Halo Mas Windu apa kabar Mas eh Mas Dodo. Mas, mas Dodo, Dodo rifai Mas. nisa siapa nih? Mas e Mas Kribo. Oh, Mas Kribo. Oh, apa? Pebo. Oh, Pebo. Oh, oh, saya kira Mas <laughs> e Maaf Ngapain oh, eh. oh, okay. <laughs> oh, ya? Ini suayu dari Oh, Mas Wayu, Debu. Mas Wayu. Eh, siapa Mas wahyu ini teman kita Eh. Mbak siapa? Mbak Isya. Oh, Nisya. Oh, Nisya. Eh, 2 yang tadi saya bilang, bawah ini smoking area, jadi kalau di bawah itu nah smoking area hmm. jadi di bawah coffee shop sama bar, smoking area nah ini tempat mereka pameran dan mungkin 1-2 bulan ke depan kita baru ada ekshibisi exhib untuk lukisan-lukisan uh, lukisan-lukisan ini satu-satu, uh, ini satu-satu artisnya semua ini lukisannya oh. satu orang, satu-satu artis satu artis jadi... satu -satu semua, ini jadi ini semua grafiti semua ini, idenya ya. dari Mas Eko sendiri ya. untuk dipasangkan di sini? Iya, uh, uh, jadi hmm. pas saat uh, waktu itu anniversary kedua kalau nggak salah kedua kita adain, uh, apa namanya, uh, painting, live painting Live painting, painting, kita sediakan kanvas-kanvas yang dilukis sama artis-artis Oh ini kan lantai di mas, lantai tiga aja Oke, okay, siap, masih oh, kuat Masih kuat dong oh, <laughs> Sambil minum, Mas. mas Tapi ya. ini tadi rasanya enak banget, mas. ya. Itu, iya. itu signature kita. Rasanya ini, ini rasanya tuh kelas yang pernah, ada mas Sebenarnya. jangan, jangan, yang disakiti ya. jangan, <laughs> dong mas jangan, disakitin jangan, Nah ini salah satu galeri yang memang masih on progress. jangan, jangan, jangan, jangan, desain, desain jangan, tinggi, tinggi motor. Agus oh, ya. Dan ini admin. Hmm. Nah, ini. Ini dari mana mas? boleh uh, tahu mas? Ini yang buat namanya Rizky. Rizky. Kan? Kalau diitunya R S Oh Rizky. Rizky Rizky. Ini dia salah satu artis yang menggambar bunga di bawah. Oh gitu dia. Hmm, luar biasa, berarti dia seniman, ya Mas? Iya, seniman banget, ya. nah ini Mas, ini sepeda. Nah, ini sepeda? Ini ada komunitas sepeda, yang Komunitas sepeda, uh, yang itu juga gabung di kita. Hmm. Jadi nanti mau di sepeda, custom sepeda, dengan, dengan berbagai model bisa di sini. Oh gitu, Mas. Jadi Masnya suka bersepeda, suka berolahraga, dan suka banget suka. ya Betul sekali-sekali. <laughs> Wah iya. ya, oh, ada ya. lagi mas pintunya ya. di sini. Eh uh, ini tapi berantakan tempatnya ya. Yang... Oh ya. Uih ada pintu rahasia guys. Buat tempatnya anak-anak buat mengungkapkan perasaan. <laughs> <Menunggu lah>. <laughs> Jadi perasaan <laughs> sedih memuat, ya kan. Coba coba. Bisa di sini. Jadi, Jadi rencananya di tiga ini buat kalau dibuat uh, rooftop. Rooftop area. Rooftop area di sini ya. Wih. Karena ini baru tiga hari jadi uh, yang oh gitu. Wah, asik masuk di sini, Mas. mas luar biasa masakan ya, ya. Jadi buat kalian guys, ini uh, Instagram-nya pangkop Jakarta Jadi jangan lupa kalian untuk follow instagramnya nya dan DM dan juga bisa kepoin-kepoin ya. Kalian buat anak muda yang suka nongkrong, ya kan, ya. Buruan deh kalian ke dan nikmatin untuk suasana yang ada di of Jakarta dan juga di Jumble Coffee. Ya Mas ya. ya. <laughs> oke Mas, uh, terima kasih Mas ya Sama -sama. udah untuk saya untuk datang ke sini. Bisa juga terima kasih sudah berkesempatan mau uh, ngikutin di hari ini nih perjalanan dari uh, kedai ke kedai kita. ke kedai, gitu ya, oke. Okay. Dan eh uh, guys, jangan lupa like, comment, share and subscribe karena subscribe itu gratis benar yes, benar ya. <laughs> dan mohon maaf apabila ada salah kata. so, next video, wassalamualaikum, bye bye.